Bearish Falling Wedge Dollar Australia USD Time Frame H1 Dollar Australia USD Time Frame H1 berpeluang membentuk pola Bearish Falling Wedge. Konfirmasi dari pola tersebut berada di kisaran 0.7580 yang juga merupakan area Upper Wedge. Jika harga berhasil menembus area 0.7580 harga berpeluang melanjutkan pergerakan naik dengan target di kisaran 0.7597 sampai 0.7630. Sebaliknya wedge tersebut dapat dikatakan gagal jika harga terus bergerak turun dan menembus support 0.7520 yang juga merupakan area lower wedge dan hal tersebut juga memicu koreksi lanjutan ke support 0.7550 sampai 0.7535. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 Juni tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda. Silahkan hubungi 081212983101. Sekali lagi 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda.